Wow Lihat teman-teman Mantap sekali Lagi-lagi kita menemukan mainan teman-teman Mantapnya Oke Langsung saja teman-teman Kita naikkan ke truk pasir teman-teman Seperti biasa Sebelumnya markimu teman-teman Mari kita mulai Mantap Hari yang mana dulu ya teman-teman Hmm, semuanya makhluk air ini teman-teman Oke Mari yang sini aja teman-teman Mantap Coba lihat teman-teman Keren sekali kan mainannya Ini apa teman-teman Wow ada Semutnya teman-teman Benar Ini kura-kura ninja teman-teman Mantap sekali Wadidaw Kita masukkan saja teman-teman Keren-keren uh, sekali mainannya ya Mantap Nah kita ambil yang ini teman-teman Si kodok teman-teman Si kodok katak Ini mah bisa juga disebut katak ya teman-teman Tuh lihat mantap Oke kita langsung Angkut saja teman-teman Mantap sekali Wadidaw Ini keren sekali teman-teman Lihat Tuh bayinya ini teman-teman si kura-kura teman-teman wadidaw mantap sekali kan teman-teman oke kita simpan teman-teman nah kalau yang ini apa teman-teman tuh agak besar ini teman-teman lihat iya yep, betul sekali teman-teman kalian memang pintar sekali ini ikan paus tuh mantap kan teman-teman wah ha ha ide. oke kita simpan, teman-teman. Mantap! Nah, kita ambil yang ini, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, teman-teman. Tuh, lihat, masih kosong. Oke, ayo bantu menaikkan mainan ini, teman-teman. Kita ambil yang ini, tuh. Yang ini ikan pari, teman-teman. Lihat, keren sekali, kan, teman-teman? Mantap! Kita angkut saja. Wadidaw! Ada ikan dori, teman-teman. Lihat matanya. Keren sekali. Wadidaw. Kita angkut saja. Mantap. Nah, teman-teman, lihat. Ada ikan lucu ini, teman-teman. Betul. Ini ikan badut, teman-teman. Wadidaw. Mantap sekali. Seger, pokoknya, teman-teman. Mainan yang kita dapatkan hari ini. Mantap. Nah kalau ini predator teman-teman Keren sekali kan teman-teman Wadidaw Ikan hiu, teman-teman Mantap Kita langsung angkut saja teman-teman Mantap Wadidaw Lihat teman-teman Lagi-lagi kita menemukan mainan wadidaw terlihat dari sini keren-keren sekali teman-teman tuh wadadaw pokoknya teman-teman langsung saja kita angkut teman-teman markimul mari kita mulai mantap dari yang sini sajalah wadidaw lihat kita menemukan anak ayam anak ayam ini teman-teman ada yang kuning ada yang biru, kita yang ambil yang kuning aja dulu teman-teman Mantap Wow, keren sekali teman-teman Wadidaw, kita langsung angkut saja teman-teman Mantap Wah wow, teman-teman, lihat bisa bergerak tuh Mantap sekali Kita ambil yang warna putih teman-teman Mantap, kita simpan Mantap Kita ambil yang warna pink teman-teman Wadidaw keren sekali Kita langsung angkut saja teman-teman Nah kita ambil yang warna biru teman-teman Mantap Kita simpan teman-teman Wadidaw teman-teman lihat Wah, Keren sekali teman-teman Seperti mematuk-matuk Kalau sorry mobil truk pasir kita teman-teman Mantap Langsung saja kita isi mobil truk yang warna oranye teman-teman Mantap sekali Wadidaw Kalau tadi kita menemukan anak ayam Yang ini kita menemukan mobil mainan keren-keren teman-teman Tuh lihat Kita mulai dari yang mana dulu teman-teman Dari yang sini dulu lah teman-teman Tuh, lihat warna biru, teman-teman. Mantap. Wow. Coba kita... Wah, wow, bisa diganti, teman-teman. Mantap. Yang ini mobil polisi, teman-teman. Mantap sekali. Kita langsung angkut saja. Wadidaw. Keren sekali, teman-teman. Nah, kalau yang warna pink ini mobil apa, teman-teman? Wadidaw tidak kalah kerennya dengan mobil yang tadi teman-teman Betul sekali Yang ini mobil ambulan teman-teman Mantap sekali Kita langsung angkut saja teman-teman Mantap Oke kita ambil yang warna kuning teman-teman Tuh lihat teman-teman Keren sekali kan yang ini mobil beko teman-teman Mantap Wow keren sekali Coba kita ganti ininya apakah bisa teman-teman Wow yang ini belum bisa teman-teman Oke kita simpan Mantap Nah yang terakhir Mobil kebakaran teman-teman Wadidaw Sepertinya salah nyebut ya teman-teman. Mobil pemadam kebakaran harusnya teman-teman. Aduh, maafkan teman. Iya lupa. Oke, keren sekali kan teman-teman? Coba kita ganti ininya apakah bisa? Bisa teman-teman, mantap. Kita langsung angkut saja teman-teman. Mantap sekali. Waduh, lihat teman-teman. Truknya sudah penuh semua teman-teman. Oke. Jadi videonya sampai sini dulu teman-teman. Buat kalian yang belum subrek. Subrek dulu ya teman-teman. Biar tidak ketinggalan video selanjutnya teman-teman. Mantap.